Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat operator madrasah jumpa lagi bersama saya kali ini kita akan menjelaskan tentang cara merombel siswa-siswi pada emis madrasah atau kita sebut emis online Silakan login menggunakan akun masing-masing pada emis pendis kemenak.go.id slash emis underscore madrasah setelah masuk seperti ini tampilannya namun sebelum kita merombol kita harus mengecek kembali sarana prasarana dan nomor 3 rincian data ruangan Nah di disini menampilkan ruangan atau kelas atau rombel dan ruangan lainnya kebetulan saat ini kita mengerjakan jenjang NTS ada tiga ada tiga yaitu kelas 7 8 9 kebetulan juga kelasnya bukan kelas paralel kita cek untuk kelas 7 klik aksi pada panah terus ubah data nah sini menampilkan karena setiap awal pelajaran atau tahun pelajaran emis kita di oleh sistem sehingga kelengkapan datanya harus kita lengkapi kembali jenis ruangan ruang kelas penggunaan karena kelas utama kita klik kelas utama digunakan sebagai ruang kelas utama tingkat kelas 7 jurusan hanya untuk jenjang MA selain MA ke bawah biarkan kosong seperti ini nama ruangan kita ganti kelas 7 rombel 01 jadi yang memiliki kelas paralel untuk rombel ada rombel 01 katakanlah kelas 7a 7b 7c maka 01 02 03 dan seterusnya kurikulum sudah menggunakan k13 jenis rombel kita kebetulan madrasa ini menggunakan sistem paket Lima madrasa Anda sudah menggunakan sistem SKS sistem paket wali kelas wali kelas M Yusuf dan ini sudah-sudah-sudah terus kita simpan Sudah lengkap Terkecuali Data ruangan kelas Sudah anda kerjakan Sudah anda lengkapi Maka nanti bisa langsung ke Merombel siswa Kita lengkapi sejenak Ke kelas 8 ke kelas utama jurusan kosong 8 Nama rombel lulus 1 jenis rogol paket nama wali kelas Evan Kristanto, seterusnya seterusnya kita klik simfat yang terakhir kelas sembilan kuba data sama seperti yang tadi akan di kelas tiga rombel satu rombel paket paling kelas positif kita simpan oke nah untuk rombel atau kelasnya sudah isi semua ini lengkap dan harus dilengkapi. Baru kita ke kesiswaan siswa aktif. Di sini menampilkan seluruh siswa siswi dari madrasah Anda. Nah ini kebetulan kelas 7 semuanya sudah dirombel dan masuk. 01 dan seterusnya 0801 sudah nah ini kelas 9 yang belum untuk merubah kita cek ada kotak sebelah niche lokal ini kita checklist seperti ini bisa juga per halaman dengan mengklik niche lokal ini maka satu halaman penuh per bisa kita unchecklist untuk yang tidak masuk kelas 9 di kelas 8 kita unchecklist nah, ini kelas 9 sudah semuanya lalu kita klik ini kelas yang putih kita rubah ke kelas 9 kelas 9-1 nomor nomor baru kita klik ubah kelas dan ruben seperti ini klik muncul yakin anda kita klik ya nah seperti ini artinya anak ini sudah masuk rombel masing-masing atau masuk kelasnya masing-masing contoh kelas 9 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sampai diam 9 sampai diam tadi 10 11 12 13 13 kita itu kita bisa lihat diri kasar siswa kelas 9 nah ini kelas 9 ada 13 artinya siswa-siswi kita sudah masuk ke rombel masing-masing Demikian cara merombel siswa-siswi pada emis madrasa. Silakan mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan cara merombel pada emis madrasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.